Baiklah para sahabat, leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di pagi hari ini Tentunya kita keinginan pertamanyaan persahabat ya Kita lihat nih Ini adalah momen bahagia bagi semua para fans ya Tentunya di vlog kejora kejora Sudah di up kembali persahabat ya Yang tadinya tentunya di teknol akhirnya diperbarui dan sudah di posting kembali persahabat ya kita hanya bisa selalu mendoakan untuk kebahagiaan les tidak meski pilar walaupun banyak sekali orang yang mengunjing yang tentunya berkomentar yang tidak baik kepada leslar kita sebagai fans yang solid yang selalu kompak tentunya kita harus selalu mendoakan dan mensupport mendukung buat hubungan idola kesayangan kita ini adalah video ketika tentunya Kebahagiaan Lesti dan Rizky Bilar di kolam renang persahabat ya. Ini tentunya videonya sudah diperbaiki persahabat Sudah dikat -cut, cut yang memang tentunya awalnya banyak sekali yang meresahkan Kita selaku para fans tentunya hanya bisa mendukung buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar postingan tersebut lagi post kembali ini oleh akun Instagram pengagum manusia di Disitu mengatakan dalam sebuah kalimat caption vitamin, take down lagi enggak? wow, <laughs> kayaknya enggak di take down lagi persahabat ya, soalnya ini sudah diperbarui ya. tentunya banyak sekali komentar nih, banyak sekali respon dari para fans, salah satunya dari akun instagram win.winarni.9022 disitu mengatakan biarkan Leslar bahagia dengan cara sederhana sudah siang malam kerja bertemu seru-seruan yang liat senyum-senyum, katanya tuh banyak sekali responnya positif juga persahabat ya Demi kebahagiaan idola kesayangan kita Kita selalu tentunya kompak dan solid sebagai para fans Khususnya Lesta Lovers Selalu mendoakan buat respi dan rezeki bilang Dan ke kabar berikutnya para sahabat ada kabar spesial Bahagia juga buat kita semua para fans ya Di sebuah unggahan tentunya Sekitar mengingatkan kembali nih kepada kita semua Jangan sampai ketinggalan ya malam hari ini Tentunya bakal ada konser spesial banget buat kita Tentunya konser Lida X Bismillah Cinta yang akan hadir jam setengah 9 malam ini persahabat ya Lesti dan Rizky Bilar tentunya bakal hadir kembali nih untuk memberikan kebahagiaan, kejutan, bahagia kita spesial Tentunya untuk semua Farah fans Posingan sebut dan repost kembali oleh akun Instagram Solehadokniftahu Disini musikan sebuah kalimat caption juga dikatakan Yey nanti malam kita begadang lagi guys Ada si ganteng baik hati bersama calon istrinya yang gelis mempesona Wow Makin gak sabar persahabat ya Siapkan cemilan kalian nih untuk begadang di malam minggu nih persahabat Ya pas banget nih Malam ini malam minggu Tentunya kita bakal dikasih kebahagiaan lagi nih oleh idola kesayangan kita. Selanjutnya, bersobat ada sebuah gambar juga ya. Di sini ada sebuah unggahan tentunya percakapan komentar dari Onci Ungu bersobat ya. Ini membuat kita bangga nih persahabat. Kita lihat aja. Ketika Onci Ungu misalnya sebuah kalimat caption Disitu dikatakan waktu itu Ungu Band bareng penyanyi favorit andalanku Lesti Kejora bersobat ya. Ada balasan komentar dari Dedek Lesti yang mengatakan Ka Onciu katanya ya Dengan emot ketawa nih Persahabat ada balasan langsung juga nih Dari Ka Onciu Persahabat ya disitu dikatakan Lesti Kejora Lesti keren katanya Wow persahabat ya Banyak sekali orang-orang hebat Musisi-musisi hebat yang tentunya Mengidolakan Dedek Lesti persahabat ya Memang Dedek Lesti adalah Penyanyi dangdut favorit banget persahabat ya Apalagi tentunya dengan prestasi yang ditorehkan banyak sekali membuat kita semakin bangga Semakin bahagia mengidolakan Lesti tentunya para sahabat, ya Dalam pusingan sebut juga tentunya banyak sekali komentar nih Banyak sekali respon dari para fans Ya nih, dari akun Instagram Herman Morris Day berkomentar Dan banyak yang sayang anaknya menyenangkan si love you full day ah katanya ya ada lagi komentar dari akun Instagram Liza Kendal 23 Risu mengatakan dalam kolom komentar Bangga nggak? Bangga nggak? Bangga nggak? Bangga dong Aduh, calon Bini Pak Bus best banget katanya ya Tuh, ya terselamat ya Respon dari para fans luar biasa banget Semakin bangga tentunya kepada Lesti kejora yang selalu banyak menolehkan banyak prestasi bersahabatnya mudah-mudahan kesuksesan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti tentunya. Ke kabar selanjutnya bersahabat ada unggahan dari Ustadz Sukia. Ya. kita lihat nih di akun pribadinya Abasuki Albuguri di sini memposting nih sebuah postingan foto bersama dengan Lesti dan Ungu Ben persahabat ya wow ini momen spesial banget buat kita semua. Supi aja selalu mendoakan kepada DD Lesti ini mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kelancaran terus buat hubungan Lesti dan Rizki bilar untuk selanjutnya bersahabat kita lihat ada sebuah unggahan juga ya ini tentunya semakin membanggakan juga bersahabat ya ketika di channel YouTube-nya Victor Pananggara di sini tentunya banyak sekali kru dari Facebooker persahabat ya, yang mengatakan bahwa Rizky Bilar itu adalah orang baik Sopan attitude-nya sungguh luar biasa banget nih kepada yang lebih tua darinya Rizky Bilar selalu tentunya mengucapkan salam dan memberikan hormat persahabat ya Semakin bangga dan semakin tentunya kita bahagia melihat Rizky Bilar yang selalu banyak progres yang selalu memberikan inspirasi contoh baik buat kita semua para fans postingan sebutlah diri post oleh akun instagram leslaran skor indonesia 2020 disini buskan sebuah kalimat nih, dikatakan orang setulus ini bekerja mau diapain aja ayo katanya ya jatuh sakit tidak dilekin muka mau kurang profesional apalagi idola kami ini tuh tentunya banyak sekali respon yang positif juga nih kepada idola kita persahabat ya Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran terus buat hubungan Lesti dan Rizky. Bila untuk kabar berikutnya, para sahabatnya ada kabar yang lagi rame banget nih tentang Rizky Pilar, nih ya, baru awal bulan. Tentunya hubungan Leslar sudah mempunyai banyak kerintangan dan cobaan di persahabat kita lihat aja. Sebelumnya, Bu Fir sebuah kalimat caption. Di situ dikatakan cuma karena video ini kalian bully dia habis-habisan. What is the problem? Katanya Anak baik ini Rizky Bilar, dia cuma bercerita bahkan di video ini. Dia nggak ada jelek-jelekin atau menjatuhi siapapun. Dan Alhamdulillah rezeki itu udah Allah aturkan Allah kasih rezeki yang lebih bahkan yang gak pernah ia sangka-sangka untuk fans yang luar biasa banget tolong untuk bijak dalam bersosmed dengan kalimat caption dituliskan oleh Bu Fia Rizki Bilar langsung memberikan jawaban persahabat ya disitu mengatakan saya kalau suruh memilih pasti lebih milih dikenal sebagai Rizky Bilar ketimbang karakter dalam sebuah sinetron padahal itu benar faktanya bahwa sembari bercanda orang casting PH tersebut bilang harusnya lu silar yang main lalu saya bilang tiap orang sudah ada jalan rezekinya masing-masing dan kalaupun saya main karakter itu belum tentu sesukses dia mas karena karakter itu cocok-cocokan saya rasa nggak ada yang salah omongan saya di sini, cuma memang nggak semua orang bisa menelaah omongan orang lain dengan bijak. Tuhan persahabat ya, Rizky Dilar memang luar biasa banget, walaupun banyak sekali yang membuli, yang mengunjing, tapi dia tetap tegar persahabat ya. Ini adalah cobaan nih untuk proses menuju halal, mudah-mudahan. Tentunya selalu kita dukung, selalu kita support buat hubungan lesti dan Rizky Dilar. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai hari-hari nanti. Amin ya robbal alamin. Kita masih menunggu kabar selanjutnya persahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia nih hari ini dari Lesti dan Rizky. Bila tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini lho informasi di pagi hari ini persahabat. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar? Bang minucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.